Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dalam perlindungan Allah dan sehat selalu. Saya mau tanya, Ustadz, apa amalan terbaik di bulan Ramadan dan apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan satu lagi, Ustadz, mohon promosikan channelku agar baik baik baik baik ya ya ya <DISLAPENTIRUS> baik Bismillah teman-teman dimana pun anda berada saudara dariku yang mungkin terhubung baik di Indonesia dari Medan Lombok Bengkulu Palangkaraya yang saya cintai dan saudara dariku yang di Malaysia juga beberapa negara yang bergabung ada pertanyaan apa amalan terbaik Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan ciri-ciri puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diamati oleh Ibnu Abbas, disampaikan kanan Nabi nabiyyu alaihi wasallam Wa ajwadu ma yaqulu fi ramadhan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling baik dermawan dan bertambah kedermawanannya saat di Ya, kalau judi itu umumnya ke harta. Ya. Yang kedua, beliau menambah bacaan Qurannya. Ya, Sinayal kahujibil fikul Khususnya ketika Jibril datang setiap malam ramadan itu bertadarus dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dua. Jadi satu hadis ini menunjukkan dua malam. Satu saldakah, yang kedua bacaan Al-Qur'an. Tiga hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, radiyallahu ta'ala, anhumma, nomor hadis 749 Kalau beda kitabnya, nanti cek rawinya, riwayatnya Nabi menerangkan, solatul layli matna matna Wa iza khasyi ahadakumul fajra, fal yutirak Bangun malam itu, salat malam, tunaikan dua rakaat, dua rakaat, sampai tak ada batas Jika khawatir fajar tiba, maka tunaikan satu rakaat itu, cepat tutup Terkait dengan Ramadan, ada hadis khusus Ya, yang langsung diriwayatkan statusnya sahih statusnya sahih Bahkan amalan sholat malam ini redaksinya itu diserupakan identik dengan redaksi puasa. Ya, saya ulang ya, redaksi ini e, amalan malam serupa dengan redaksi puasa. Yang puasa manshama ramadhan imanan wa'htisaan dan 'aufiralahu ma'tqaddam Siapa yang menunaikan puasa dengan penuh keikhlasan Dan dia sering mengoreksi dirinya saat puasa itu ya Karena imannya kepada Allah diampuni dosa-dosa yang telah lalu sampai di hari dia puasa itu Itu punya dosa berapa banyak? Sama dengan saya banyak Gak terhitung kan? Masuk kita Ramadan di situ kita tunaikan karena Allah Salah satu cirinya kita koreksi Prospeksi diri Prospeksi, kurangnya apa, salahnya apa Sebanyak istighfar, istighfar, istighfar. Itu kan berusaha ikhlas puasa. Begitu kita mengingat dosa istighfar, jatuh air mata kita, ampunan diturunkan oleh Allah sampai hari itu. Kalau antum meninggal, pas di hari itu dosa udah gugur, dapat langsung pahala puasa. Dosa nol, pahala muncul. Mau? Insya Allah hari pertama langsung meninggal. <laughs> kalau tiba ajal, kalau tidak, yang belum tentu ya. Nah, kalau puasa siang malam, siang tak ada puasa malam. Awas, ini penting saya katakan. Thumma'atim musyam al la'il. Al-Baqarah 187. Sempurnakan puasa itu sampai ila muqaddimatillail. Pembuka malam. Pembuka malam itu maghrib. Kalau sudah masuk malamnya, namanya Isya. Nah, awas, ini penting saya sampaikan. Karena ada yang terlampau soleh, puasa sampai Isya. <laughs> ada, ada satu sekte itu puasa sampai Isya, itu terlampau soleh. Nabi aja buka maghrib. Dia nabi bukan puasa sampai Isya. Nah, jadi karena puasa siang, yang kedua ada amalan malam. Redaksinya sama persis dengan yang tadi. cuman berubah wujud amalannya. Ya apa amalannya? Manqoma. Ramadhana imanan wahtisaban. Aghfiralahumataqadam. Puasa siang. Ente diampuni siangnya. Apakah langsung seketika peluang dosa hilang? Belum tentu. Karena setannya pun tidak berhenti sebelum Anda meninggal. Hidup. Gitu. Boleh jadi siangnya diampuni, sampai maghrib tuh diampuni dosa. Eh, habis maghrib keluar gibah. <guluh> Siapa sih yang jelek banget? Mimu jelek yang ya, baru diampuni dosa, dan muncul lagi tuh. ya ya, ah itu bagaimana cara menutupnya? Mancomar Ramadan. Siapa yang bangun malam? Nah, bangun malam di Ramadan, kiam kiam Ramadan. Ya, tunaikan dengan tenang, nikmat, sehingga ada sentuhan kejiwa keruh. Roh itu bahasa Arab, Ya. Quran Surah ke-17. Ayat 85. Ya se'alu na'ka'ani roh. Kuli roh amri. Rabbi wa ma'utitu minil alim illa roh. Itu. Ya. Dari kata roh. Hayah roh. Roh. Ya. Nah kalau anda. Mendapatkan sesuatu yang berdampak pada roh. Enak. Tenang. misalnya duduk dulu. Itu sholatnya berpengaruh pada jiwa. gitu kan. Nah. Itu. Disebut tarwiha. Namanya. Tarwihatun. Jadi. Saat sholat. Ada getaran kejiwa enak, terus istirahat sebentar, sholat lagi, tarawih. Kalau berkali-kali dijamahkan namanya tarawih, nah, ya? baik malam Ramadan ada salat apa? Tarawih, nah tarawih itu sifatnya jadi tunaikan sholat dengan tenang. ya. Ada dampak kejiwa itu maksud tarawih. Ya. Jadi, kalau kita punya getaran kejiwa, tenang, nyaman, nah, itu sifatnya disebut apa? Tarawih kalau dalam sholat itu sampai kita tobat sujud doa begitu tobat jatuh air mata diampuni dosa sampai malam itu dari semua perjalanan hidup kita sampai di situ nah, itu disebut tarawih. Nah, jadi jangan tergesa-gesa ya. Ada orang sholat 11 rakaat satu jam masa yang dua puluh tiga tujuh menit. <lok, ber, lok, ber, lok, ber. Nah itu, eh. nah jadi walaupun secara fikir mungkin bisa benar tapi nilai tarawihnya bisa hilang. Sharafiki mungkin bisa benar, bacaan cepat mungkin mungkin bisa saja. Tapi nanti ada beberapa bagian-bagian yang hilang, tumanina apa dan sebagainya ya nggak usah jauh-jauh, Nabi aja kan nggak begitu gitu, ya pelan-pelan. Nah kembali kepada tadi, jadi amalan apa yang dikerjakan saat Ramadan, kita rinci tadi, ya masih ingat yang pertama tadi kan ada dua, sedekah, ya karena itu siapkan dari sejak sekarang, tabungan kita pelan-pelan tidak harus uang makanan ya yang kira-kira nanti bisa dikonsumsi sekarang banyak saudara-saudari kita terdampak dengan situasi sekarang itu yang kekurangan makanan berbagi itu berbagi terapkan kita bikin program yang amin itu ansor muhajirin itu ya alhamdulillah teman-teman dimanapun anda berada kami telah kirimkan bagian pertama ke saudara-saudari kita Indonesia yang ada di e, Malaysia sudah sampai semoga bermanfaat dan juga, untuk teman-teman, kita coba bersabar ya. Dalam situasi ini, saya sarankan semua yang Allah titipkan sehingga terasa lebih. Bukan kaya, ingat, awas ya, awas yang kaya itu Allah, Anda cuma dapat titipan dan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebelum itu dipindahkan pada orang lain, gunakan secara baik ya, untuk memberikan kebaikan kepada keluarga kita, keluarga terdekat, dan yang jauh samping-samping kita, bersinergi. Nah, kata Nabi ayo berbagi saat ramadan walaupun cuman sehirup air satu kurma ya itu, itu bahasa majas ya jangan gini misalnya aku, satu sendot udah ini kan kok cuma ya hadis nabi ini. tidak ya jadi itu itu majas kiasan ya batas kiasan lah jadi walaupun air kita bagikan ya kurma kan kurma nggak harus dimasak duit lagi ya jadi bisa langsung tapi yang matang ya jangan kurma yang mentah itu kan Oh ini kok mentah ya tunggu sampai buka mungkin matang tidak begitu. <tid> <tid> ya jadi kasihkan yang bisa dikonsumsi. Jadi satu sedekah nilainya tinggi. Kemudian Quran. Ya nabi aja sampai hatam Ramadan itu sekali. Ketika akan wafat dua kali hantam Ya terdarus. Pahami artinya ya dengan baik, baca dengan bagus. Yang ketiga tadi salat malam hidupkan. Ya itu amalan diantara yang dianjurkan nabi dan ada kalimat muhasabah muhasabah itu introspeksi diri ya minta ampunan dari dosa yang kelima, memperbanyak doa perbanyak doa itu ada di Quran Surah ke-2 dalam rangkaian ayat Ramadan ayat 186, memperbanyak doa pada Allah, taubat, perbanyak doa nanti ada buku saya tentang makna ayat puasa itu membahas ayat puasa dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187 dan setiap hurufnya saya ayyuhalladzina amanu ya berapa kali disebutkan di Quran maknanya apa dan sebagainya sampai ayat 187. Jadi secara singkat itu amal amalnya yang terakhir apa tandanya puasa seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanda paling singkatnya ada perubahan pada nilai takwanya. Itu yang disebutkan secara langsung dalam ayat 183 di surah Al-Baqarah di ujung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal yang min qablikum la'allakum Hei orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa seperti orang dulu pernah menunaikannya tujuan puasa itu supaya kalian menjadi orang taqwa orang taqwa kemarin saya bahas kan di pertemuan yang lalu apa manfaatnya jadi orang taqwa, bisa banyak bahagia wa taqallah tuflihun apa manfaat taqwa, bisa mudah hidup wa ya? mayat taqillaha makhraja rizki mudah, wa yarzuku min khaithullah yahtasib ilmu meningkat, wa taqallah ya'allimukumullah dosa diampuni yukafiran husayi ati. jadi dihapuskan dosa-dosa itu orang takwa nah jadi, kalau dia berhasil puasanya, maka ketakwaannya meningkat apa cerita takwa itu? kembali ke al-baqarah yang kemarin kita kaji keimanan meningkat, sholat menjadi rajin al-lazina yuminuna bil-ghaib ya'wayuqimunas sholat, sholatnya jadi rajin sebelum puasa, mohon maaf hanya yang fardu-fardu saat puasa dilatih menunaikan sunnah gini-gini anda makan tiap hari pakai kerupuk selama sebulan selesai april selesai kerupuk sampai 30 hari bulan mei pertama kali makanan saya hidangkan cuman kerupuknya saya nggak kasih kira-kira komen pertama apa mana kerupuknya ada kerinduan kan sekarang selama 30 hari anda mengamalkan ini malam sholat malam 30 hari terus baca Quran jadi menurut saya aneh kalau selesai Ramadan, nggak ada yang rindu dengan amalan itu, pasti akan ketahuan. Makanya puasa itu luar biasa, dahsyat puasa itu. Puasa itu sangat dianjurkan oleh para ulama melihat pada asarnya, dampaknya. Di puasa itu satu-satunya amalan yang bisa menggabungkan amalan-amalan lain sekaligus mencegah orang berbuat dosa saat puasa. Ya, coba saat, pua saat tidak puasa ada orang minta belum tentu diberi padahal depan mata. Saat puasa, jangankan di depan mata yang tak kelihatan didata. Berapa fakirnya di sini? Berapa miskinnya? Pengen sudah kok Fitrah. Saat tidak puasa, jangankan sholat sunnah. Sholat fardu tertinggal, masih biasa. Bagi sementara orang. Saat puasa, jangankan sholat fardu, tertinggal sunnah, gelisah. Betapa banyak ibu-ibu, mak-mak dulu dan sekarang, rebutan, saf pertama untuk tarawih Sampai nyimpan sejadah. Ya. Yeah mengkapling tempat dengan senjata untuk tarawih bukan isanya punten abdi di dia itu <laughs> untuk tarawih itu apa hukum tarawih sunnah kan tapi berdampak nggak setelah itu ya dan puasa itu bisa mencegah orang maksiat orang korupsi bisa libur dulu puasa pencuri nggak nyuri dulu ya. pembohong nggak bohong dulu karena ada dorongan dalam jiwanya, takut batal minimal puasanya. Setelah puasa, hilanglah kebiasaan buruknya itu. Makanya saya sering katakan, pemarah pun saat puasa, itu bisa nggak marah. Antum pemarah, maksudnya, marah. Buka jam 6, 6 kurang seperempat, ada yang provokasi. Dasar begini, begini, begini, begini. dia aja Antum. istrinya nanya, apa? tumben nggak marah? Habis maghrib ntar. Nah itu ya. Nah, jadi ciri-ciri puasa itu bertambah ketakwaan dengan ukuran amal saleh. Karena takwa tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali bersanding dengan amal saleh. Ya, puasa ujungnya takwa, haji dibuka dengan takwa. Al-Hajj asyura ma'lumat faman farada fihi nal-hajjah falarafa tha wala fusqa wala jidana fil hajja wa matafu'al min khairi a'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa. Al-Baqarah 197. Salat takwa, haji takwa, umrah takwa, puasa takwa. Jadi orang takwa itu cirinya melekat pada amal salehnya. Ya yeah. Allah, taala ada. Besok.